Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu kembali dan menjalin selatu rahim semoga di pertemuan kita kali ini kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasalnya jodoh manusia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu beserta pasangannya. Hal ini berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 49 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli shay'in khalaqnaa zawjain litażakkaruun. Yang artinya dan dari segala sesuatu, Allah ciptakan berpasangan-pasangan agar kita mengingat kebesaran Allah. Namun, dari ayat di atas perlu kita garis bawahi. Walaupun Allah sudah menentukan jodoh kita, kita harus tetap ikhtiar untuk mencari jodoh itu. Karena dibalik ikhtiar untuk menuju jalan Allah, tersimpan pahala yang luar biasa. Itu lebih jelasnya lagi, mari kita simak bersama penjelasan dari Ustadz Ali Hidayat mengenai tentang jodoh. Singkatnya, semua ada dalam aturan Allah. Allah telah mengatur sikulan, hidup sekian sekian sekian, meninggal sekian sekian sekian, rizkinya sekian, jodohnya akan mendapatkan sekian sekian sekian. Sebagian tidak bisa diikhtiarkan seperti ajal, ajal nggak ada ikhtiarnya. Dianda tidak bisa ikhtiar untuk bisa menunda atau mempercepat ajal, langsung nggak bisa diintervensi sebagian ada yang harus diikhtiarkan hukumnya sudah ada cuman kita tidak tahu bagaimana dengan takdir yang telah Allah tetapkan maka untuk mendapatinya maka ikhtiar kita untuk meraihnya maka ada sesuatu yang ditempuhnya dengan cara ikhtiar diantaranya ini jodoh Allah telah tetapkan jodoh kita diatur oleh Allah ini yang terbaik untuk kehidupan kamu tapi Allah merahasiakan kepada kita siapa jodoh yang dimaksudkan maka kita berikhtiar, yang dengan ikhtiar itu ada pahala didapatkan saya ulang, ada pahala didapatkan ada kenikmatan dalam mencarinya bayangkan kalau kemudian nikah aja tiba-tiba tanpa ada pencarian antum gak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf bagaimana nikmatnya mengenal, bagaimana mencari, bagaimana pahala bersabar bagaimana nikmatnya berdoa, bagaimana istikharah dalam menentukan jodoh kita itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita maka yang pertama, lihat ketentuan Allah yang pertama Apapun ikhtiar yang telah Anda tempuh, maka semua ikhtiar ini tetap tidak akan keluar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antum tadi sudah menunggu selama empat tahun tanpa komunikasi, masya Allah, sudah siap melamar, tiba-tiba masya Allah dibalap oleh orang lain. Kalau, fokus. Maka bagaimana cara memahaminya, perhatikan, ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi, boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan. Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan, akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalani ini. Ingat ini ya, ingat, aturan Allah ketika menetapkan, Fulan, risik kamu sekian, Fulan, fisik kamu begini, Fulan, jodoh kamu si Fulan, si Fulana. Ketika Anda menempuhnya dengan ikhtiar, tidak harus kemudian Anda meraihnya sesuai dengan keinginan Anda. Contoh, maaf. Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB. Anda ikhtiar. Juara satu, juara satu, juara satu. Begitu tes di ITB, tidak lulus. Lulusnya ke IAIN, Misal, harap-harap ke ITB, masuknya ke IAIN. Harap-harap ke ITB, masuknya ke UNPAD. Ketika Allah kemudian menakdirkan Anda, misal, keinginan Anda ke UNPAD. Keinginan anda ke ITB, tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke UNPAD. Bagaimana memahaminya? Perhatikan, kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan, bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang anda butuhkan. Anda ingin ke ITB, tapi apa yang anda dapatkan di ITB bukan maslahat buat kebutuhan anda. Maka dibelokkan oleh Allah ke UNPAD, supaya anda mendapatkan apa yang anda butuhkan dalam kehidupan anda. Karena Allah mengabulkan apa yang anda bukan apa yang anda butuhkan, bukan apa yang anda inginkan. Saya ulang, Allah mengabulkan hanya apa yang anda butuhkan, bukan apa yang anda inginkan. Ada tiga jenis cara pengabulannya. Satu, jika kebutuhan anda sesuai dengan maslahat kehidupan anda, anda meminta, maka jika keinginan anda dalam permintaan sesuai dengan kebutuhan anda, maka segera dikabulkan. Dua, ada yang ketika anda memohon, anda belum sanggup untuk mendapatinya nanti ketika anda mulai sanggup disitulah kemudian Allah berikan antum punya anak 5 tahun antum kaya, punya banyak uang kemudian anak itu minta dibelikan motor dibelikan enggak? uangnya ada motornya siap dibeli anak baru 5 tahun, minta dibelikan motor, dibelikan enggak? tapi kenapa? karena dia belum sanggup menggunakannya tapi anda sampaikan, nah papa punya uang papa siapkan ya, nanti ketika sanggup baru saya berikan Demikian ketika Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon, "Maaf, Anda mohon, Anda mohon, belum dikabulkan juga. Boleh jadi bukan Allah belum mengabulkan, tapi Anda belum siap untuk menerimanya." Contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah supaya kiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al haram Kapan berdoanya? Sejak di Mekah, kapan dikabulkan? Saat ke Madinah, kurang lebih tiga tahun baru dikabulkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 paling kiri sebelah bawah Muhammad kami perhatikan engkau senantiasa senantiasa menengadahkan wajahmu ke langit memohon, meminta lihat, maka mulai hari ini kami kabulkan doamu mulai palingkan kiblatnya dari masjidil aqsa ke arah Al masjidil haram berapa lama nabi berdoa? 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdoa tiga tahun baru dikabulkan oleh Allah. Kenapa baru dikabulkan? Karena pengalihan kitab baru sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada saat itu setelah tiga tahun. Nabi Ayub Alaihissalam, antum kenal Nabi Ayub? Kenal di mana? Kenal kadang, kenal Nabi Ayub luar biasa. Tadi malam di Dumai ada yang kenal Korun, bulan lalu di Lampung ada yang kenal Firaun. Masya Allah. Di Pekanbaru kenal Nabi Ayub. Luar biasa. sebetulnya? Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit, luar biasa. Maaf, tadinya kaya, punya istri yang sangat cantik, anaknya 12. Hari yang bersamaan, hari pertama, maaf, diuji dengan harta semua habis, satu hari. Hari kedua, anak semua meninggal. Hari ketiga, diuji dengan penyakit yang penyakitnya tidak akan pernah dialami orang setelahnya. Tidak juga dialami orang sebelumnya. Berapa diuji? 20 tahun. Beliau diuji 20 tahun. Apakah mengeluh? Tidak. Kata istrinya, kalau bahasa kita, Pak, Papakan Nabi, angkat tangan Bapak mohon kepada Allah, mintakan sembuh aja, Sembuh. Apa jawab Ayub? Berapa lama kita sehat dan senang? Kata istrinya, Masya Allah, 20 tahun. Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun. Kata Ayub nanti saja, kalau usia ujian sakit sama dengan ujian sehat, sama-sama 20 tahun, baru saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan, Nabi Ayub, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, jaminannya surga, surga tingkat tinggi, diberikan ujian 20 tahun, beliau bersabar dan tetap ibadah. Antum, Masya Allah, mahasiswa, baru semester 5, bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, surga belum ada jaminan, baru 4 tahun. itu yang terbaik buat antum yang terbaik jadi bukan berarti ketika anda tidak mendapatkan dia dunia hilang untuk anda, tidak banyak boleh jadi itu hanya titian ajaran dari Allah supaya anda merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf supaya anda belajar bagaimana mencari yang lebih baik lagi lihat kalimatnya, Quran surah ke-24 ayat 26 at-tayyibatul at-tayyibin at-tayyibuna at-tayyibat al-khabithatul al-khabithin sebelumnya wal-khabithuna lil khabithat yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Anda mau menghafal Quran, Anda mau menghafal hadis, maka Allah akan kirimkan kepada Anda yang bisa menjaga Quran dan hadis Anda. Kalau dengan empat tahun belum bisa menjadikan Anda mendapatkan yang terbaik, tunggu. Karena yang terbaik itu lebih daripada yang mulia akan mendapatkan masa yang cukup panjang. Al-Bukhari menulis hadis 16 tahun, kitabnya abadi. Orang menulis kitab 16 hari belum tentu abadi. Jadi ketika Anda diminta menunggu dalam masa yang cukup lama, sebetulnya bukan masanya yang ditunggu. Tapi dibalik penungguan itu, bukan di itu ada pahala. Tadi Anda katakan Anda rajin berdoa, bukankah di doa itu ada pahalanya? Anda rajin tahajud, Anda bersabar, Anda bermohon, Anda istighfar. Jadi yang diinginkan oleh Allah dalam penantian 4 tahun itu, bukan Anda menikah dengan calon Anda sekarang. Tapi Anda mendapatkan pahala yang berlimpah dan dengan pahala itu Anda siapkan Quran Anda, hadis Anda untuk membimbing pasangan Anda berikutnya. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Jadi nggak usah kecewa ya, gak usah kecewa. Baik, yang kedua, lihat kaidahnya. Supaya kita bisa sabar, ya, supaya bisa sabar. dua, Quran surah kedua, ayat 286. La illa Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba, kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Ditolong baca kalimatnya dengan baik ya. Kalau anda sedang punya masalah, seberat apapun itu, yakinkan kata Al-Quran, tidak mungkin masalah ini diujikan kepada anda, kecuali anda sanggup. Jadi kalau anda tidak sanggup, mustahil ujian ini titipan kepada anda. Jadi kalau anda sekarang misal sedang punya ujian seberat apapun, itu tandanya, cuman anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup makanya tidak diujikan kepada pemuda lain cuman anda, karena anda yang sanggup menanggung bebannya orang lain mungkin sudah naik ke atas atap tuh loncat, tidak, loncat, tidak anda tidak karena cuman anda yang mampu, bukan orang lain ketika anda mengatakan ya Allah, kenapa mesti saya yang diuji kenapa mesti saya mengalami why me, kata Allah, why not kenapa tidak cuman kamu yang mampu kamu yang harus dapatkan pahalanya, yang lain tidak cuman anda yang jadi pemuda yang kuat, yang lain belum tentu tapi gak usah terlampau bamba, langsung pulang dari sini bikin status memang cuma saya yang mampu, masya Allah pekerjaan ya. yang ketiga, tetap ikhtiar Quran 149 ayat ke-13 jadi jangan sampai, maaf ya peluang anda tidak mendapatkan yang tadi anda telah harapkan menjadikan anda putus dalam berikhtiar cari, masih banyak perempuan semuka bumi masa tidak ada yang cocok untuk anda Lihat ya ayuhan inna khalqan kumil zikirin wa unsha wa untha wajalna kum shobah wa ja kabai li ta'arafu hey manusia kami ciptakan kalau laki-laki ada perempuan jodohmu dan kami pisahkan berbeda-beda daerah ya, lihat shob beda daerah rt rw lurah kecamatan kabupaten sampai sedunia kalau nggak ketemu ketemu di satu rt cari satu rw ya yang nanya tadi kalau tidak ada satu rw cari satu kampung masa nggak ada yang ketemu boleh menikah dengan perempuan si kampung tidak masa sekampung mau dinikahi tidak batas paling maksimal empat sekampung tidak pilih satu dari sekampung sekampung mau dinikahi Masya Allah. silahkan cari ya anda tadi masih kuliah kan silahkan cari barangkali ketemu di kampus ya boleh menikah dengan seorang anak yang sedang kuliah tidak sedang kuliah masa dinikahi pulang dulu dari situ ya pulang dari kampus baik baik di rumah baru nikah ini di kampus mau dinikahi ya. cari silahkan enggak ketemu misalnya mohon maaf ya satu kecamatan kabupaten Gak ketemu beda provinsi, Anda orang Riau mungkin jodoh Anda ada di Jawa, cari, ta'aruf. Gak ada di Jawa, ada di Sumatera, gak ada Sumatera, ada di Papua, luas. Indonesia terbentang, 5.200.000 km persegi, Luasnya. Kata Ahmad Mansur Surya Negara, pakar sejarah, dalam bukunya Api Sejarah, halaman ke-19, paragraf yang kedua, baris 1-3, paling kanan sebelah atas luas Indonesia itu daratnya daratnya 2 juta km persegi lautnya 3.200.000 km persegi daratan dan lautan Masya Allah 5.200.000 km persegi masa nggak ketemu? pulaunya 13.677 pulau itu belum termasuk pulau gadung dan pulau gebang ada semua gak ada di Asia Tenggara gak ada Asia Tenggara di Asia gak ada Asia Amerika gak ada Amerika di Eropa gak ada Eropa di Afrika masa nggak ada yang cocok? Kalau tidak ada, mungkin antum ahli surga. Karena itu pun jodoh antum pun bidadari surga. Alhamdulillah, terima kasih, Ustaz. Semoga apa yang beliau tadi sampaikan dapat kita pahami. Untuk orang yang sedang mencari jodoh, mari kita doakan bersama. Agar selalu diberikan kelancaran dalam mencarinya. Karena perjuangan menuju jalannya Allah, Allah selalu ada untuk kita. Mungkin video kita cukup sampai sini dulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Saya akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.